berjuang untuk bangsa untuk negara. Sudah berkali-kali saya bilang, jangankan hanya di penjara, jangankan hanya dipenjara Demi bangsa, demi agama, demi Islam, demi NKRI, demi rakyat yang susah, demi rakyat kecil, demi rakyat Indonesia. Jangankan hanya penjara, nyawa jiwa bahati Smith murah harganya ditumpal. Oh. Oh. Oh. Terima kasih Habib terangannya. Saya bersyukur kepada Allah saya bisa membuktikan bahwa nanti kalau saya sidang saya bakal buka bahwasanya apa yang saya sampaikan tentang KM 50 16 kasus itu dibantai kulitnya copot kulitnya terkelupas kemaruhan dibakar kuku-kuku kubu dicopot sebagaimana yang saya lihat dengan mata kepala saya foto dan yang saya dengar dari cerita-cerita keluarganya yang saya bisa tahu bahwasanya mereka orang-orang yang jujur yang tulus yang ikhlas akan saya buka makanya kenapa saya menyesal tidak ada kata penyesalan tidak menyampaikan kebenaran orang-orang penyesalan hanyalah milik orang-orang yang selalu berbohong yang selalu bersikap lemah lembut tetapi dibaliknya terdapat kebohongan dalam kelemah-kelembutannya lemah lembut tetapi dalamnya terdapat kebohongan terdapat kepalsuan. itulah penyesalan dari orang-orang seperti itu tapi bagi saya, walaupun saya begini apa adanya tidak ada kata penyesalan dalam hidup saya Apalagi dalam molor fakta yang lima dan benar hadis musydit penjara karena Maulid dan Muhammad Salam karena hanya beliau yang dipenjara yang lain tidak dipenjara yang saya sampaikan kebenaran maka saya diandaikan dosa andaikan dosa saya tidak akan pernah bertobat dari dosa itu. Terima kasih ya. Bim. Terima kasih yang. <S crawls> itu tadi kawan terkait Bibah Harias. Pulau kita oh. berjuang untuk bangsa Untuk negara Sudah berkali-kali saya bilang Jangan kalian hanya di pendarat Jangan hanya di penjara Rinding ini guys Ini Ya Kalau saya secara pribadi nih kawan sangat merinding saya mendengar setiap kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Habib Bahar Bismillah apalagi video-video awal itu jangankan dipenjarah darah nyawa pun siap untuk ditaruhkan Demi agama, demi rakyat, demi bangsa, demi NKRI, ini saya menyebutnya. Ini ya, bahwa beliau ini adalah salah seorang ulama yang sangat nasionalis dan religius luar biasa mengunggah semangat yeah. terkait ada yang tidak senang dengan Habib Bahar bin Smith mungkin dengan alasan tertentu atau alasan yang lain Nah, itu tidak ada masalah bagi saya. Namun di sini saya sesama sahabatmu hanya saling mengingatkan bahwa di antara kita ini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita manusia ini memiliki kelebihan diikuti oleh kekurangan masing-masing. Ya, karena ada beberapa, saya lihat, ada yang bahkan menantang Habib Bahar bin Smith dan sebagainya. Tidak perlu yang begitu-begitu. Karena -begitu. kalau kita suka menantang orang, apalagi duel, naik ring. Ya. Dan orang yang diajak duel ini, orang yang diajak naik ring ini, hanya bisa berdoa kepada Sang pencipta. Bukan berarti karena takut, bukan. Maka kelak yang suka nyari tantangan, pasti akan ketemu itu. Ya. Pasti akan ketemu. Allah yang akan menyiapkan itu. Ya. Jika yang diajak duel itu mengaruh kepada Allah. Tapi kalau yang diajak duel itu mau naik ring, nah, lain cerita. Tapi kalau yang diajak duel, yang diajak naik ring itu, tidak mau ladeni orang yang menantangnya. Namun bah, bahkan yang diajak duel ini menyalahkan diri. Supasrah, Pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. maka saya punya keyakinan, Allah yang akan memberikan lawan. Makanya, yuk, mari kita jangan suka sombong, jangan suka ngajak duel orang, karena saya monitor, ya tidak sedikit ada orang ngajak duel, Naik heh, ya, yang begitu begitu. Kalau ada kekurangan sahabat kita, saudara kita, diingatkan saja apa kekurangan yang dimaksud, apa eh, sebenarnya yang dikatakannya, tapi oh, mengganggu orang banyak disampaikan aja. Sebaik-baik menyampaikannya adalah Silaturahmi Duduk sama-sama Kalau memang itu bisa ditempuh Kalau susah ditempuh entah dengan cara apa Yang penting saling mengingatkan Saling mengingatkan kawan Karena semua teriak NKRI saya juga Berteriak NKRI Harga Mati Kita semua ber berbicara Tentang nasionalisme Tentang NKRI Harga Mati termasuk yang mungkin tidak senang dengan saya, mungkin yang tidak senang dengan Bihar Binsmit, maupun begitu sebaliknya, semua berturik NKR harga mati, berarti kita punya persamaan, terkait negara kita ini ya. sehingga seseorang nasionalis jadi kalau berbeda pendapat nah Sebaiknya yang mana yang berbeda itu bisa nggak kita diskusikan, bisa nggak kita duduk sama-sama, kenapa kita berbeda dalam eh, dalam beberapa hal. Jadi bukan berarti kita berbeda total 100%, tidak kesamaan kita sama. Ya mungkin yang muslim kita sama-sama muslim, yang mungkin non-muslim kita sesama anak bangsa Indonesia, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita yang sama-sama mencintai negeri kita ini. Kita sama-sama ingin kedaiman di negara kita ini. Banyak kesamaan kita. Saya yakin. Kalau saya timbang-timbang antara kesamaan kita dan perbedaan kita terkait negara, terkait bangsa, rakyat, dan agama, saya punya keyakinan bahwa kesamaan kita lebih banyak sesama anak bangsa Indonesia daripada perbedaan kita. Banyak yang kita sama semua di seluruh Indonesia. Cinta tanah air, berjuang untuk rakyat, bangsa, dan negara, dan agama. Saya kira itu adalah kesamaan kita secara umum. Nah kalau ada perbedaan, paling sedikit perbedaan itu. Nah yang sedikit ini jangan malah dibesar-besarkan. Nah ini, apalagi sampai timbul, ya, pengisahin duit lah apalah nggak perlu. Kita doakan Habib Harbin Smith, semoga beliau diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan umur yang panjang dan berkualitas. Dan kita semua, saya secara pribadi mendoakan siapapun. Baik yang yang simpatik kepada saya, simpatik kepada Habib Harbin Smith, bahkan termasuk yang membenci kepada saya sendiri, saya tetap mendoakan panjang umur lancar rezeki. Berkah selalu, sihat selalu, dan sejahtera selalu. Demikian kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Enggan disahkan mati. Merdeka! Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.